Baiklah, para sahabat, untuk menemani santai sore kalian saat ini, bagaimana akan menyuguhkan info-info terbaru dan menarik dari Bunda Lesti Kejora di kabar pertama? Kita lihat ada sebuah potret momen kebersamaan Bapak Sandi Arifin, Bareng Lesti Kejora, dan Ayah Kejora juga. Para sahabat, ya, terlihat raut wajah Bunda Lesti sepertinya pucat banget. Para sahabat, ya, tetap kita doakan untuk kebahagiaan Bunda Lesti, mudah-mudahan keputusan yang diambil itu keputusan yang terbaik. Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan oleh akun Leslar Sifati. Bun Ayah, terima kasih telah mengajarkan Mimin tentang kesabaran, keikhlasan, syukur dan memaafkan. Terima kasih untuk menjadi pemberani untuk mengambil resiko atas apa yang dilakukan. Terima kasih sudah berusaha menjadi istri dan ibu yang baik. Bun, terima kasih banyak. Mimin bangga sama bunda atas kelapangan dan kemuliaan hati bunda dan keluarga. Mimin banyak belajar dari kalian. Dan Mimin sadar, kalian hanyalah manusia biasa yang tak luput dari hilap dan dosa. Maka dari itu mari kita jangan mencintai manusia melebihi cinta kita kepada Tuhan. Dan jangan pula kita membenci manusia berlebihan. Tak peduli apa kata orang di luaran sana. Mimin hanya akan menutup mata dan telinga Mimin, fokus pada bagaimana penilaian Tuhan terhadap kita. Bukan penilaian orang lain terhadap kita, karena Mimin percaya buruk di mata orang lain, belum tentu buruk di mata Allah. Waktu tidak akan bisa diputar kembali, jadi Mimin harap kalian bisa menikmati proses yang akan kalian jalani ke depannya. Mimin akan selalu menunggu versi terbaru kalian, doa terbaik untuk kita semuanya, Masya Allah, Tabarakallah. Luar biasa persahabat Hingga komentar pun tentunya banyak sekali Dibanjiri di mudahan ini Di antaranya dari akun itu utuh mengatakan yang saya lihat Pertarungan Lesti dengan Dasim Sungguh luar biasa Pertarungan akal, logika Hati, karir, pendapat Orang-orang Lesti teguh pendirian karena iman Lesti pemenangnya Masya Allah Kemudian juga persahabat kita lihat tanggapan dari akun Nengsi Arifin mengatakan Kok aku lihat dedek kayak pucat min, he jangan-jangan abang El mau punya adik ya Aduh Masya Allah banget ya <gifat> Kita doakan saja yang mudah-mudahan sehat selalu untuk keluarga besar Lesti Kejora terkhusus Bunda Lesti Semoga selalu diberikan kekuatan, kesabaran selalu untuk menghadapi hari-hari berikutnya Kemudian juga persahabat dia ya perhatikan ada kabar yang tentunya lagi rame banget ya soal akun Instagram Rizky Bilar yang hilang Memang akun Rizky Bilar tidak bisa ditemukan dan postingan-postingan punya pun persahabatnya sudah tidak ada Kita lihat postingan diunggah kembali oleh akun Lestifati Official. Kita lihat juga kalimat yang dituliskan kok akunya Bang Bi bisa begini ya Kita lihat beberapa tanggapan komentar yang diberikan Diantar dari akun multi mengatakan Kalau di aku ada akunnya, tapi foto-fotonya sudah tidak ada semua Ada juga tanggapan dari akun Ravija Aselihe mengatakan Kayaknya dinonaktifkan kalau hilang keterangannya nggak ditemukan Ada juga persahabat ya dari akun Ana Aneskor Pesek mengatakan nggak ada Instagramnya Wow, kira-kira kenapa nih persahabat ya Tiba-tiba akun Instagram Rizky Bilar mendadak hilang dan tentunya kita lihat juga tanggapan berikutnya dari akun Mailad 982 Dia mau istirahat dulu, biarkan dia merenung sejenak Semoga dia kembali dengan menjadi lebih baik lagi, amin Dan doakan yang terbaik ya untuk Lesti Rizky Billar. Semoga mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi Kemudian juga persahabatnya kita lihat Ada sebuah postingan dari akun L2W ada sebuah kalimat yang tentunya dituliskan di unggahan ini. Lesti Kejora, darimu kami mengenal apa itu ketegasan dan ketegaran. Bagaimanapun kamu wanita dengan talenta yang hebat, kami tidak pernah lelah dukung karyamu. Luar biasa, persahabat. Kita simak kalimat caption panjang yang dituliskan di postingan ini. Hashtag Stand for Lesti sudah kami kawal sampai usai. Kembali dukung karyanya, kawan. Sebentar lagi akan kami apresiasi Dedek Dislot TV. Buat yang memutuskan menepi hargailah, buat yang memutuskan bertahan maka dukunglah. Jika ada yang diam dan tidak melakukan apapun maka itu haknya. Sejatinya semua adalah manusia. Seperti yang mimin katakan, kita tidak pernah tahu masa depan. Karena kita bukan peramal, rajutlah hari-hari indah, kalian dengan kebaikan. Oh iya, tetap semangat. Apapun keputusannya, semua adalah yang terbaik untuk dia. Kita support. Kita hargai persahabatnya keputusannya. Mudah-mudahan, Bunda Lesti Kejora tetap tungguh pendirian. Dan tentunya kita semua mudah-mudahan tetap mendukung karya-karya terbaik Lesti Kejora. Dan kita lihat juga persahabat di IG L2 Jum, yang lalu mengunggah sebuah postingan percakapan DM bareng Kobas. Persahabat ya, sepertinya ini support langsung dari Kobas ya. Masya Allah Kobas, mudah-mudahan sehat selalu dan selalu menjadi orang baik ya. Kita selalu bangga orang-orang baik selalu mensupport, selalu mendukung untuk kita semuanya. Masih menunggu cidukan terbaru hingga kabar baik berikutnya. Jangan kemana-mana.